Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Fadli Hangkiho nah di depan ini teman-teman ini durian musangking yang kami pupuk menggunakan pupuk kotoran hewan dan menggunakan juga pupuk mutiara ya kita lihat hasilnya seperti apa teman-teman apakah pupuk kotoran hewan dan pupuk mutiara itu bisa memberikan hasil yang maksimal pada pohon durian ini kita akan lihat teman-teman ya nah ini, ini luar biasa perkembangan ya ini kita gunakan pempukannya jadi kotoran hewannya kita buat paritan seperti ini di sekelilingnya kemudian kita tambahkan juga pupuk mutiara di atasnya teman-teman ya di hasilnya cukup menakjubkan ya Ini bagian atasnya wow keren ya Ini musangking ya teman-teman Kita menggunakannya Cukup dua bulan sekali saja kita pakai pupuk Kotoran hewan sama oh, Ini ada jamur ya ini jamur ini hati-hati teman-teman ya kalau ada jamur seperti ini ini hati-hati ya cepat-cepat kita harus uh, keluarkan ini jamurnya hati-hati ya bisa merusak atau mengganggu pertumbuhan durian yang menurut saya cukup sehat ya ini bahkan uh, batangnya kalau kita perhatikan teman-teman Ini batangnya udah mulai kokoh, ya. Batangnya udah mulai kokoh, dan warna batangnya itu bagus, ya. Ke coklat coklatan seperti itu, teman-teman. Ini pertanyaan bahwa durian ini sangat sehat, walaupun nanti ada yang mencoba memakan daunnya, ya. Tapi penilaian saya cukup maksimal ya, kita menggunakan pupuk kotoran hewan dari kambing sama pupuk mutiara ya NPK 16-16 ya 16-16 jadi semua ujung daunnya ini mengeluarkan daun baru dan itu tidak pendek ya tapi bah, panjang bahkan banyak uh, tunasnya ya jadi kalau kita hitung ini Tunas baru Ini mengeluarkan lagi uh, Bakal percabangan baru Di ketiak daun ini Ketiak daun yang belum jadi Sudah keluar Tunas baru Ini sudah tunas baru lagi Cabang baru ya Ini lagi Jadi kalau kita hitung Satu nah. Dua Tiga Empat Lima Rata-rata seperti itu teman-teman ya Jadi kita hitung Satu Dua tiga empat lima bahkan ini enam ya enam sama seperti ini juga satu dua tiga empat lima enam enam ya nah inilah kita hitung lagi teman ya satu dua tiga empat lima enam ya kita hitung lagi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya 6 Coba ini kita hitung lagi 1 1, 2, 3, 4, 5 ya 5 lima, ya. Lima. Rata-rata semua teman-teman Ujungnya mengeluarkan daun yang Pucuk daun yang banyak ya Ini kita balik lagi ke sini ya satu, dua, tiga, empat, lima, enam Sama seperti ini di atasnya juga Rata-rata seperti itu ya Enam sampai tujuh Dan baru Apalagi yang pucuknya ya teman-teman ya Jadi rekomendasi buat teman-teman Yang mau menanam durian Sebaiknya menggunakan pupuk kotoran hewan Dari kami maupun dari kotoran sapi ya Dan kita padukan dengan Kubuk Mutiara NPK 16-16-16 biar hasilnya ya seperti ini. Oke terima kasih teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya video kita kali ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.